Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hai Ahi, ulti, selamat datang di channel Perindu Surga. Inilah keutamaan sedekah sumur dan memberi air minum. Terdapat beberapa manfaat dari bersedekah air diantaranya dapat mendatangkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pahala yang mengalir tanpa terputus, dan mampu menjadi solusi bagi saudara kita yang mengalami kekeringan. Sedekah air juga dapat dilakukan atas nama ibu yang telah wafat. Dari Said bin al musayyib dari Sa'at bin Ubadah, ia berkata, Wahai Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal dunia, apakah boleh aku bersedekah atas namanya? Jawab Nabi Salallahu, Alaihi Wasallam: ia, boleh. Saat bertanya lagi, Lalu sedekah apa yang paling afdal? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi minum air. Air dikatakan sebagai sedekah yang lebih utama karena kemanfaatannya sangat luas untuk urusan agama dan duniawi. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada seorang wanita pesina melihat seekor anjing di hari yang panasnya begitu terik, Anjing itu mengelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, lalu menimba air dengannya. Ia pun diampuni karena amalannya tersebut. Hadis Riwayat Muslim 2245 Selama air itu dimanfaatkan oleh makhluknya, maka selama itu pula pahala akan mengalir untuknya hingga hari kiamat. Semoga bermanfaat dan sedekah sumur serta air dapat menjadi amal jariyah untuk kita semua. Oh, oh, oh, oh.